Oh, man. man, ini ngeri nih. ini. Ini apa? Kita tabrak sendiri, tabrakan sendiri kok biasanya pelanggaran apa-apaan? Seperti biasa kita mau main FIFA, mau beli FIFA, mau beli, mau beli. Saya tadi beli bape, cuma kok belum namanya nyampe barangnya ya? Kira-kira kalau bursa transfer gitu waktunya berapa lama teman-teman? Soalnya beli bape tadi selesai berapa jam ya? Go go go go. ini Misi ini belum selesai nih. Misi starter satu lawan satu hadiahnya peringkat satu pemain berhasil pemain Mas. Pemain 1 Wah, ini nih, ini. Ini ngeri nih. Kalau saya kalah, empat. wah. Cukupnya teman-teman. Saya mau nyapain Sekarang versus base penggemar. Satu lawan satu. Hmm au oh, oh, yang mana kira-kira satu lawan satu deh. ini krisolnya saya biasanya kalau ketemu lawan itu yang di atas di atas dari saya biasanya yang serem-serem apalagi kalau saya main game ini di jam segini itu biasanya ketemunya yang lebih serem-serem. yang gak serem-serem banget sih kalau menurut saya tapi serem. tuh tuh sembilan lima sembilan mantep mah, bro, saya pro 3, dia pro dua, wah, not nat, ini saya kalau kalah-kalah kepangkatan nih, perebutan pemain airing UVR nya 92 co, ih, hmm, saya baru delapan, aduh ini sudah, soal yang ngeri nih Ri Ini ngeri nih Apaan? Cok, ini ngeri, cok bodong bodong. Pulisik, pulisik gak kuat, loh bro. Serius, punya saya gak kuat nanti, siapa pencet siapa pencet tuh nggak bener ini gak bener ini, kalau segala begini gak bener ini ini, apa? kita tabrak sendiri, tabrakan sendiri kok biasa yang pelanggaran, apa-apaan aduh nggak bener coy ha nah, pakai film nggak bener, nggak bener aduh Hii. dia yang tabrakan, saya yang salah ya teman-teman Woi, wifi. Nah, oke, okay. stabil nih. Stabil belum? Oke. Okay. Masih belum stabil, tuh. Oh, shit. pastinya jelek banget sih Astaghfirullahaladzim tiw tiw tiw tiw tiw tiw jangan sombong dulu menitnya masih di 52 perjalanan masih panjang jangan sombong dulu kalau sombong nanti jatuhnya enggak bagus Sekali ini, dibuang sama oh dia, <laughs> dibuang. Ngeri tadi, serius, serius tadi, ngeri, nggak main-main saya hmm. wah gede gitu pemain. Uh, Coy. Coy, serius ini enggak? Enggak lucu. Ini di menit ke-8.3 dia udah mulai nyerang balik. Saya di mode bertahan deh. Mode bertahan. Kok ke sih sih? Gara-gara banyak kacar mata ini Oke okay. Dia udah mulai ketara keterima bro Wow Dari sinyal saya yang berat grad grad akhirnya akhirnya akhirnya saya menang melawan pro 2 Oke, okay. oke, okay. thank you, thank you. wow, saya juga pro 2 Oh, oh ya yeah, sama. Thank you. thank you, thank you, thank you. Hadiah pro 3 Wow man. Wow man. Wow, man! Man, dapat apa ini? Man, ada mana pemain elit? Wow, oh, men Wow, jago seller bagian selesai. Kamu sekarang ada di paman peringkat, tapi bisa kamu mencapai puncak. Aduh! oke, okay, thank you pakai tadi aja, aku bergerak Woo! kamu perlu tim yang lebih kuat beli pemain di pasar transfer dan latih mereka oke, okay, kawan bro thank you, thank you, thank you oke, okay, thank you, thank you ini mana kau nggak bisa di -claim. aduh, latih pemain koinnya 157.000 bentar, bentar, bentar, bentar ini latih seorang pemain. Ini latih lagi di next level. Saya mau nyoba ini. Gila, disini gimana, coy? Oke okay deh, oke. Okay. Ini seru, star pass. Ini seru, bro. Ini seru, boy. -boy 50. Seru sekali, teman-teman! Akhirnya, saya bisa mengalahkan. Okay. sedikit petang kecil tadi, soalnya hadiahnya ini nih masih dua lagi. Oke, okay. penjual di bursa, masukkan pesanan penjual di bursa teman-teman Ya, belum ngerti ini oke, okay, saya mau coba kelanjutannya di besok ini hasilnya seperti apa yang penjual di bursa dan pelatihan pemain karena saya nggak ngerti oke, okay, saya pick oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay, okay. mana yang belum terselesaikan sama saya ini sudah semua ini tinggal satu doang nih Menantang, selesaikan mode tantangan UCL, UEL, UECL Dengan setidaknya satu kemenangan Saya udah nyoba bertanding di bagian ini Tapi nyatanya saya kalah terus teman-teman Aduh Haduh, haduh, haduh, haduh Next, besok kita main lagi ya teman-teman Aduh, ngomong-ngomong ini kacamata Ini kacamata buat ini, buat gerinda teman-teman Buat gerinda saya Saya kerjanya, kerjaan kasar soalnya berendain material, berendain apa? besi, kerja kasar kayak gitu oke, cukup saya dari admin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertanding teman-teman